Bener ya? mau ya Gue jadi ya Siapa amplopnya Transfer transfer Transfer Iya, transfer, transfer Transfer mau ya? Akhirnya Aku oh. yeah, dipengaruhi <laughs> <laughs> Duduk, Dia duduk. cantik-cantik di dapur deh nah, kita masak, ini, nah, sih. ini mau dimasakin Pernah keren banget dulu, gua, makan Ada ini Ibu Lesti lagi sekarang Di dapur lagi <laughs> lagi? Hmm. Masa Allah melihat detik-detik live Leslar ketemu Kiki Saputri luar biasa hati mereka. Adem guys ya, bagaimana seorang yang pernah roasting dirinya ketemu secara langsung? Yuk ikuti. Halo, datang juga. ya, keren ya, keren ya, keren ya. Keren ya, orang ya, ya, keren ya, keren ya, keren ya, keren ya, ya, ya, itu akhirnya datang juga akhirnya datang juga halo buddy itu ada aku mau makan di dalam yang masak aku yang masak aku minta tolong bagaimana outlook kalian guys jangan lupa kasih komentar